Dot .news ya dengan judul IPW minta Kapolri bongkar habis kasus OTT penerimaan siswa bintara di Polda Jateng punya di proses hukum ya IPW Ya, atau Indonesia, polisi Woods mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan dan mengawal operasi tangkap tangan atau OTT, peminat di Propam Polri terhadap penerimaan bintara di Polda Jateng. Beberapa waktu lalu, karenanya panitia seleksi dan Kapolda Jateng harus dimintai keterangan secara mendalam. Dikabarkan dalam OTT itu tim Paminal di Propam Polri telah menyita barang bukti berupa uang puluhan miliar. Di samping telah menangkap para pelaku, orang tua siswa, maklar yang juga anggota Polri dan panitia seleksi tingkat Polda, karenanya mereka ditangkap harus diproses pidana dan kode etik. Setiap calon bintara di Polda Jateng ini diminta ratusan juta rupiah untuk bisa masuk pendidikan. Sementara sasaran dari OTT Pamela di Propam Polri dipergerakan 90 calon siswa bintara. Dengan adanya OTT ini, EPW menilai bahwa prinsip bersih transparan akuntabel dan humanis beta yang dicanangkan Polri jauh panggang dari api, dan belum berhasil mengatasi mental-mental bobrok oknum-oknum aparatnya. Padahal panitia seleksi yang ditunjuk telah menandatangani fakta integritas dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri. Oleh karena itu, Kapolri harus transparan dalam menjelaskan dan mengawal OTT Paminal di Propam Polri pada calon siswa bintara di Polda Jateng dengan mengungkap pelanggaran etik dan kasus pidana suapnya. Dari informasi yang diperoleh PW, pemeriksaan sudah mengarah pada Kabit Dokes dan Kabak Dalpers. Namun berdasarkan informasi diduga ada perintah dari Kapolda Jateng agar pemeriksaan berhenti pada tingkat kompol ke bawah. Oleh sebab itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo harus tegas dan memerintahkan pemeriksaan sampai tuntas dan dibuka seterang-terangnya seperti dalam kasus Perdisambul. Dengan begitu maka kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat. Peristiwa OTT ini menunjukkan Polri ingin membersihkan institusi dari praktek kotor penerimaan calon persenil yang tidak kredibel akan tetapi bila tidak dilakukan penindakan serius dengan sikap tidak presisi atau transparan, maka operasi OTT itu justru akan menunjukkan praktek impunity yang makin menyuburkan praktek suap pada institusi Polri. Langkah tegas dan keras harus dibuktikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membuktikan bahwa reformasi kultural memang serius dijalankan jurnalis Bambang MD Nah, itu informasinya dari www.policiworldnews. Nah, ini saya lihat ya oknum-oknum ini kembali mencoreng nama baik institusi Polri. Ini mencoreng, kawan. Namun dari sisi positifnya ada di sini, kawan yaitu institusi Polri akan menghukum anggotanya yang melanggar ya, oknum-oknumnya padahal berkali-kali Pak Polri sering menyampaikan bahwa daftar Polri itu gratis ya tapi ini masih suap kan kasihan sudah lulus sudah berkorban tenaga waktu pikiran para calon-calon eh, polisi ini namun kemudian dimintai lagi uang ratusan juta yang tidak punya uang bagaimana ya bisa jadi itu ngutang jual mungkin sawah jual barang karena ini kan tidak baik Ya akhirnya orang-orang yang mengeluarkan uang sampai ratusan juta kemudian lulus, dia akan berpikir bagaimana cara balik modal. Maka berbagai cara akan dilakukan untuk bisa balik modal. Nah inilah ya, uh, inilah menandakan bahwa polisi ya institusi Polri terus melaksanakan bersih-bersih di jajarannya masih banyak polisi polisian jujur itu masih banyak nah ini diminta agar ya Pak Kapoda memerintahkan kalau dari berita tadi bahwa hanya kompol ke bawah yang diperiksa termasuk ada Kabib Dokkes di situ nah apakah ini ada keterkaitannya mungkin yang di atasnya kompol kita belum tahu. Yang jelas, IPW meminta ya agar ada klarifikasi mendalam, ya penyampaian mendalam dari Kapolda. Nah, yang jelas ini ya Paminal ya, Mabes Polri luar biasa kerjanya ya. Nah, paminal inilah di Propam inilah tugasnya yang membersihkan ya oknum-oknum anggota yang menyalahgunakan wewenang jabatan dan sebagainya. Jadi, kepada sahabatku semuanya, dimanapun berada, kalau ada kasus-kasus di lapangan, permasalahan di lapangan, harus segera berlapor cepat. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di tempat-tempat lain. Yang jelas, ini terjadi di Polda Jating. Begitupun untuk masuk menjadi anggota TNI itu gratis, jadi tidak ada suap-menyuap. Nah, bayangkan yang terjadi di Polda Jateng wih, eh, Ditemukan 90 orang 90 orang Satu orang seratusan juta Mungkin ada yang 100 juta dan 200 juta Karena yang ditemukan tadi Puluhan miliar berarti Ada yang di atas 100 juta Karena kalau 90 orang kali 100, eh, 100 juta saja Nah itu 19 M Nah ini puluhan miliar berarti bisa di, apa, di atas 100 juta. Wah, jadi ini kembali tercoreng lagi kawan ya. Nah, kita akan lihat prosesnya seperti apa karena sudah, di, sudah ada lima orang yang kena. Nah, apakah ini akan diproses seperti yang ada di pengadilan dan akan apakah ada lagi yang terkait selain lima orang ini? Kita tunggu monitor ke depan, kawan. Baik, dukung Polri untuk bersih-bersih di internalnya. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.